Baiklah persahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk menemani santai pagi kalian saat ini, pemimpin akan memberikan informasi terbaru seputar idola kita. Tentunya kita keunggang pertama, ada unggang spesial dari Kak Kiki Saputri, persahabat ya, di akun pribadinya. mengunggah sebuah postingan video ucapan selamat ulang tahun dari ayah tercintanya nih, luar biasa. Tentunya ada sebuah ucapan yang tulus nih dari Ayah Kiki Saputri buat Rizky Bilar. di Disitu juga mengatakan, buat anakku per ya Tentunya perhatikan kalimat ini, buat anakku Rizky Bila selama ulang tahun Disebutkan oleh Ayah Kiki Saputri per ya Kita makin bangga bahwa banyak sekali orang-orang baik selalu mendukung dan mendoakan buat idola kesayangan kita dalam pusingan tersebut juga kaki kisah putri meluskan sebuah kalimat caption persahabat Yang tertuliskan ucapan ulang tahun dari ayah asli Nuro Buat babang Rizky Bilar dan dedek Lesti Kejora Dengan gercep persahabat Rizky Bilar tentunya menjawab dalam sebuah komentar di situ mengatakan Haha masih ketawa lihat video ini Ki Semoga bokap sehat selalu ya Salam hormat buat beliau Selanjutnya komentar lain diberikan oleh Rizky Bilar, Di situ tertuliskan Kayaknya bapak kita ketukar deki, ini bapak yang gua cari selama ini Makasih ya buat ucapannya, wow Tentunya Rizky Bilar kembali membuat kita tetap bahagia dengan kegesrekannya Sepertinya Rizky Bilar dan Kegesa Putri Saudara Kandung persahabat ya Terselip namanya hampir sama persahabat ya Kita doakan saja, mudah-mudahan mereka selalu diberikan keberkahan, kebahagiaan dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan spesial yang mana tentunya semalam Dedek Elasti ke ke rumah Rizky Bilar untuk melakukan syukuran dan pengajian bersama keluarga besar tentunya atas perayaan ulang tahunnya Rizky Bilar yang kedua yang luar biasa persahabat ya doa selalu dipanjatkan. Dari Dede Lesti untuk sang calon suami, kita patut bangga, kita patut dukung, support terus buat idola kita ini yang selalu memberikan inspirasi. Kabar baik, kabar bahagia yang tentunya tiap hari kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Unggahan tersebut juga telah diunggah atau direpost oleh akun Instagram Sental Putih Anus Korbilat. Ada kalimat caption juga yang dituliskan, Masya Allah merayakan ulang tahun dengan berdoa dan pengajian idola aku ini luar biasa bersahabat kita melihat tentunya kedekatan Dedek Lesti dengan keluarga Rizky bila semakin erat tentunya ini yang membuat kita semakin yakin dengan antara kedua keluarga yang mudah-mudahan selalu harmonis dan selalu bahagia berikutnya bersahabat kita lihat juga tentunya setelah acara syukuran dan pengajian Dedek LesSD kasih service Super mewah bersahabat ya yang diadakan di lapangan sepak bola, meski bila tak menyangka Dede Lesti dan teman-teman akrabnya memberikan kejutan yang sangat luar biasa. Para sahabat sangat terlihat bahagia dari ratu wajahnya, Abang Bilar dan Dede Lesti Kejora. Tentunya kue Naruto pun disitu terlihat bersahabat ya luar biasa memang tentunya kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk kedua pasangan ini Lesti dan Rizky bilang mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan postingan tersebutlah di repost kembali oleh akun Lesler update ada sebuah kalimat caption yang gesrek banget juga pak sobat ya disitu tertuliskan kalau ngelihat gawang pasti keinget ngebobol darurat dah nih otak wawah Tentunya ada dari tingkah lagu dari laser update bersahabat yang selalu membuat kita ketawa juga. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada kita semua. Selanjutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah ucapan spesial dari Raffi Ahmad. Para sahabat kita lihat tentunya doa tulus juga diberikan oleh A.A. Rafi untuk Rizky Bilar dan Agita Slavina bersahabat ya. Ucapan selamat diberikan. Kita makin bangga, ini panutan Rizky Bilar. Mudah-mudahan bisa seperti pasangan Arafina Nagita Slavina. Kita berdoa yang terbaik untuk idola kesayangan kita. postingan oh, tersebut juga telah diunggah oleh Leslar Lovatiks. Kelima tiap juga dituliskan. Wah, terima kasih Arafi Nagita 1717 untuk ucapan dan doa baiknya buat idola kami Rizky Bilar. Semoga doa yang baik juga Berbalik ke A.A. dan keluarga Amin Luar biasa persahabat ya. Kita makin bangga Dan kita makin bahagia sekali Mengidolakan Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya persahabat kita lihat juga Sebuah unggahan yang Masya Allah luar biasanya juga Makin bangga Tentunya Bang Raymond memimpin persahabatnya ya Dari fans Les All Lovers Indonesia Untuk membagikan rezeki Ini bentuk salah satu tentunya syukuran dari Lesla Lovers Indonesia buat ulang tahunnya Rizky Bila Masya Allah tentunya makin bangga dan makin bahagia ya sebagai fans Lesla tentunya kita merasa senang banyak sekali kegiatan yang sangat positif dilakukan oleh fans Les T Lovers, Be Lovers, dan Lesla Lovers, Pak Sahabat. Doakan yang terbaik mudah-mudahan acara rangkaian pernikahan dari Lesla selalu berjalan dengan lancar dan disukseskan. Amin. Ya Alamin. Postingan tersebut juga telah diunggah oleh akun Les Lovers, underscore official. Ada kalimat caption yang tuliskan, "Masya Allah, Bang Raymond, berbagi rezeki menyambut ulang tahun kakak, semoga yang ngasih dan yang dikasih rezeki ini selalu diberi keberkahan dan semoga rezekinya makin melimpah." Nyalir terus, amin, leslar, the best. Luar biasa sahabat-sahabat ya memang tentunya kita makin bangga kepada fans yang selalu kompak, selalu solid untuk selalu memberikan dukungan. Kepada Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya para sahabat kita lihat Ada sebuah momen spesial Tentunya Video semalam ada yang di take down Kita lihat postingan ini aja para sahabatnya Momen kebersamaan Rizky Bilar Dan ada Lesti di rumah Tentunya luar biasa Kita harus perhatikan juga Saking ibu dari Rizky Bilar terhadap anak bungsunya Tentunya kepala Rizky Bilar juga dielus Luar biasa persahabatnya. Kayaknya di sini ada ngomongin sesuatu ada Bank juga nih, luar biasa mudah-mudahan ada kejutan yang diberikan oleh idola kita. Tetap panten channel ini Pak Sahabat, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Ini informasi di pagi hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.